Cepat, mahal, dan mewah. Sebutan yang sangat kentara dengan mobil ini. Selamat datang di channel HUMIKI TV dan inilah Bentley Flying Spur. Mobil ini bisa dibilang sebuah Bentley Continental GT yang dipanjangkan, namun melihat ke depan macam lain karakter, tetap sebuah sedan dengan kesan sporty bercampur kemewahan khas Bentley. Kita lihat mobil ini. Karakter mobil ini saja sudah menggambarkan wibawa yang besar bak seorang pemimpin yang besar, dan pride dari sebuah Bentley juga kental di sini. Dan karena mobil ini adalah Continental GT yang dibuat sedan serta dibuat lebih panjang, meskipun beda karakter, namun sisi Continental GT-nya masih kental. Lampu depan khas Bentley, dua lingkaran full LED, serta bagian grill kotak yang besar ini juga merupakan hal yang kebanyakan orang sukai, karena bentuknya seakan tidak termakan usia. Satu yang membedakan Flying Spur dengan Continental GT ada pada simbol Bentley di atas kapesin yang dapat naik turun seperti Rolls-Royce. Serta di bagian bawah ada grill radio terbesar dan sensor untuk safety active. ke samping kita langsung melihat lekukan desain yang sleek dan bentley sekali dan lekuk-lekukan garis belakangnya sampai ke velg yang ukurannya besar sekali untuk sebuah sedan 22 inci yang lumayan berkarakter lantas ada ventilasi udara yang sebenarnya palsu berbentuk huruf B dan ada tulisan W12 di bawahnya Serta karena mobil ini panjang, Bentley mengerti hal itu. Oleh sebab itu, Bentley menambahkan fitur four wheel steering untuk mempermudah manuver mobil 5 meter ini. Dan bisa kita bilang mobil ini merupakan salah satu mobil berbahan aluminium terbesar hingga sekarang. ke belakang meskipun biasa saja lampu standar premium full LED knalpot yang bagus ini asli dan kami suka dengan garis-garis tegas ala Bentley yang masih keren meskipun biasa oke okay, mobil ini juga berbeda dari beberapa mobil lain karena untuk membuka bagasi cukup menekan tombol B ini ya sebagai tanda untuk membuka bagasi dan meskipun bagasi ini tidak penting-penting amat untuk mobil sekelas ini, namun besar, ditambah dengan beberapa kompartemen. Oh ya, kalau misalkan kita melihat lampu belakang mobil ini, kita pasti berpikiran kenapa ini kayak Continental GT yang lama ya. Kami juga berpikir bahwa lampu belakangnya harusnya seperti Continental GT yang baru atau Bentley Bentayga yang baru. Namun ini tetap masalah selera. Lihat ini interiornya. Nuansa mewahnya kental sekali. Kulit-kulit di mana-mana, apalagi melihat ke head unit mobil ini yang bisa diputar menjadi tiga jarum seperti ini, seperti bus meter. Namun isinya temperatur, kompas dan lap timer atau dijadikan polos saja agar kayunya memanjang door-to-door. Door. Namun kalau ingin menjadi head unit yang ukurannya 12,3 inci ini, pengaturannya banyak sekali, sampai harus ada satu video untuk menjelaskannya. Namun singkatnya, ada pengaturan mobil, info mobil, sejumlah aplikasi, pengaturan ambient light, telepon, dan masih banyak lagi. dan untuk mempermudah orang kaya diberi shortcut di bawahnya dan ada AC dual zone yang tempatnya masing-masing dan berbicara soal AC, AC di mobil ini berbeda dari milik Continental GT dan kami lebih suka dengan yang ini karena terlihat lebih selaras dengan interiornya Ada wireless charging juga, cup holder, serta instrumennya yang kami percaya ini diambil dari virtual cockpit Audi. Ya karena satu grup juga, namun tidak masalah karena memang virtual cockpit ini bagus dengan sedikit perubahan agar lebih mewah. Dan setir mobil ini dengan tombol-tombolnya mirip sekali dengan VW Group, namun dengan beberapa ubahan yang membuatnya lebih mewah. Posisi mengemudinya sangat nyaman sekali untuk Grand Tourer. pengaturan kursinya fleksibel se-fleksibel-fleksibelnya, banyak sekali. Setir juga sudah tilt dan teleskopik, serta joknya yang motifnya dengan jahit-jahitan asli, handmade pula dan bermotif seperti diamond. ini duduk belakangnya. Ya memang tidak selaga S-Class atau Seven Series Long Wheelbase atau bahkan Rolls-Royce Ghost meskipun sekelas. Legroom yang didapat sangat sempit jika dibandingkan dengan mereka bertiga. Headroom untuk poster orang Indonesia biasa saja. Meskipun contour joknya memang nyaman, bantalnya juga nyaman dan dapat diatur fleksibel sekali lewat sini. Dan di tablet kecil ini atau HP lah dapat mengatur AC belakang dan heater serta cooler kursi dan beberapa pengaturan mobil lainnya. sampai flying B-nya juga dapat diatur di sini, luar biasa. Oh ya, HP ini juga bisa dilepas, lantas bos-bos juga dapat hibur dengan layar tablet yang bisa dilepas juga dan fiturnya sama seperti tablet Android pada umumnya. Dan ada logo Bentley serta kamera untuk selfie. Untuk berdandan, ada kaca kecil dengan lampu di atasnya lagi, ada lampu baca, serta dua mundroof yang besar. Terus, ada kulkas yang sepertinya ini opsional, ada armrest dengan dua cup holder, dan penyimpanan yang entah kenapa tidak ada wireless chargingnya. Dan tidak lupa juga, kulit-kulitan di sini berkualitas semua, ditambah speaker yang sebagus bentay, katanya. Saat ini, Flying Spur sudah tidak memiliki mesin V8 seperti di generasi sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin membeli Bentley Flying Spur, maka Anda akan mendapatkan mesin ini. Yang jumlah silindernya dapat Anda lihat di bodi mobil ini. Yang membuat mobil ini dinobatkan sebagai sedan tercepat di dunia. 6000 cc W12 ditambah dengan twin scroll turbo yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 626 horsepower dan torsi 900 meter. Wow, gedenya bukan main. Bentley mengklaim mesin ini dapat membawa sedan dua 2,5 ton ini dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,8 detik. Dan top speed mencapai 333 km per jam, itu pun dibatasi secara elektronik. Mesin tersebut menyalurkan tenaganya ke empat roda melalui transmisi dual clutch 8 speed. Apalagi kehematan mobil ini diklaim lebih hemat 15 dibandingkan generasi sebelumnya. anda yang belum tahu mesin W12 itu sebenarnya seperti dua mesin V6 yang digabungkan menjadi satu sehingga nampak lebar mesin ini dan konfigurasi mesin W ini baru dikembangkan oleh VW Group dan pertama kali disematkan di Bugatti Veyron. Mobil ini luar biasa, seperti Rolls-Royce juga, mobil ini pun handmade, luar biasa. Apalagi melihat mobil ini seperti Continental GT yang punya pintu belakang dan dapat dengan nyaman duduk di sana, meskipun tidak saya ergonomis kompetitornya. Jadi jika masih muda, cocok dengan Continental, namun saat anak sudah besar, lebih layak menggunakan mobil ini. Video ini hanya sekedar gambaran dan belum pasti fitur dan spesifikasi mobil yang akan masuk Indonesia nanti akan sama dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jadi begitulah kesimpulan kami akan Bentley Fly Spur generasi terbaru. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif. Share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini. Subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga semua sosial media dari komiki TV dan terima kasih telah menonton.